Sobat youtuber malam hari ini saya ingin menjelaskan tentang ketidakjujuran dan kejujuran Mau tahu lebih lanjut? Mari ikuti terus video saya tentang ketidakjujuran Jujuran tidak pernah menyelesaikan masalah Sebuah ketidakjujuran selalu mengakibatkan munculnya masalah baru Apapun keadaannya, apapun konsekuensinya, jujurlah. Jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain, karena ketika kamu gak jujur, bukan hanya orang lain yang dirugikan, tapi dirimu sendiri juga ikut dirugikan. Kejujuran akan membawa kemenangan di akhir, sedangkan kebohongan hanya akan memberimu kesuksesan yang semu. Orang yang tidak jujur, hidupnya akan dipenuhi dengan ketakutan. Takut salah bicara, takut ketahuan, dan takut disalahkan. Sebaliknya, ketika kamu berkata jujur, kamu tidak perlu berusaha untuk mengingat apapun. Ketika kamu berkata jujur, kamu tidak perlu terus menerus dikejar rasa bersalah. Lebih baik jujur meskipun tampak memalukan. Lebih baik jujur meskipun harus dimarahi Lebih baik jujur meskipun menyakitkan Mungkin kamu bisa berbohong pada orang lain Tapi kamu gak akan bisa membohongi diri kamu sendiri Kamu gak akan bisa membohongi Tuhan Jujur itu adalah sebuah keberanian Keberanian untuk mengakui kesalahan Keberanian untuk menerima segala konsekuensi dari perbuatan. Dan jujur itu melegakan. Jujur itu sangat mahal. Jujur akan membawa kamu dipercaya. Dan kepercayaan tidak ternilai harganya. Dan kepercayaan itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Jadi tetaplah. Jadi orang jujur Sampai jumpa lagi